Saya salah satu anak negeri mengucapkan Selamat Hari Guru 25 November 2022 Untuk seluruh guru Di dunia Dan khususnya Bapak Ibu Guru saya TPA atau Haya DPA Alperkah Serta SDN 1 sindang. Hanya ucapan terima kasih Untuk guru, guru Dan saya tidak bisa membalas jasanya Karena guru ilmu hidup ini akan menjadi terang benderang, karena ilmu adalah cahaya bagi kehidupan. Sebagaimana dalam hadis al-ilmu nurun wanurullahi la daku melihat langkah pagimu yang tak pernah lelah, keringat bercucuran tidak dihiraukan, dengan semangat selalu bergegas ke sekolah. Ternyata, demi kami semata, demi kami anak negeri. Guruku, terima kasih telah lepaskan kebodohan. Terima kasih ilmu sebagai bekal masa depanku. Terima kasih motivasi untuk cita-citaku. Dari salah satu murid ibu Kepada ibu Tia, Guru kelas 3D Dengan hormat dan salam cinta Saya sebagai anak didik ibu Mengucapkan selamat hari guru 25 November 2020 Ibu adalah pahlawan yang akan saya ingat Hingga dewasa nanti Aku suka ibu karena Ibu suka ngasih bonus kalau nilainya seratus. Dan aku sering mendapatkan bonus itu. Ibu sering memberi makanan. Dan mentraktir kami ke kantin. <ganti> Jadi rame makan bersama-sama nih, guys. Alhamdulillah, semoga diterima. Terima kasih Ibu. Ibu adalah orang tuaku di sekolah. Semoga Ibu panjang usia. Amin. Kita bertemu di hari esok dengan keberhasilan aku dan seluruh teman-temanku dalam mengejar ilmu yang Ibu curahkan. Hormat saya, Hana Hal Terima kasih Hana. Terima kasih Hana. Ya, terima kasih Hana juga anak-anak Ibu semua. Ibunya peluk sayang semua ya. Ya, terima kasih. Ya, kita berharap semua kita panjang umur. Amin. Dan berhasil dalam sekolahnya Semangat. Semangat. Ketika ibu cerewet, banyak ngomel, sedikit marah. Bukan berarti marah karena emosi. Tapi marah karena mudah-mudahan sayang sama kalian. Agar kalian bisa berkembang. Ya bisa? Baju. Terima kasih semua. Selamat Hari Guru, happy Teacher Day! Terima kasih, kasih anak-anakku semua. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh, solehah, amin.